Halo adik-adik, kakak sedang ada di kebun melon. Kakak mau berburu harta karun nih, bantuin ya. Kalau kalian lihat, kasih tahu kakak ya, di harta karunnya. Wih, apa itu? Wah, kakak menemukan harta karun. Kakak sudah menyiapkan wadahnya. Ada apa itu adik-adik? Wow ada mainan masak-masakan Dan mainan kasir-kasiran ah, ya. Ada uang mainannya juga Kita ambil ya Ini mainan Magicom. Oke, kita ambil Warnanya biru Ada apa lagi ya Oh ada mainan kompor Wuh. Kita masukkan Ada apa lagi adik-adik? Oh ini ada mainan spatula Ini dia ada mainan kasir-kasiran Warnanya biru Kalian pakai baju apa adik-adik? Apakah warnanya sama dengan kasir-kasiran ini? Warnanya biru Bagus sekali Kita masukkan Apalagi, oh ini ada uang mainan hey. dan burger. Ini mainan burger, kita masukkan. Kakak sudah menemukan banyak harta karun. Sekarang Kakak mau mencari lagi. Adik-adik bantu ya. Kita lanjut ya. Oh ya. Eh, apa itu? Wah, ada balon karakter! Ada balon karakter Upin dan Ipin. Oh, senang jadi Upin dan Ipin, inilah dia. Lucu sekali. Wow, apa itu Adik-adik? Oh, ini ada mainan dokter-dokteran. Wow! Dek. Bagus sekali. Warnanya biru ini. Kita masukkan. Ada mainan lagi. Apa itu? Wow. Oh, ini Pop It. Ini mainan Pop It adik-adik. Bisa ditukan Warnanya kuning. Oke, kita ambil. Ada apa lagi akhir ya? kira ya di kebun melon ini Wih apa itu Ada ah? jajanan Ini mainan jajanan adik-adik Ada coklat, es krim, kentang goreng, pizza Wah wow, banyak sekali Bagus sekali adik-adik. Kita ambil. Ember kakak hampir penuh. Sudah banyak mainan. Apa masih ada harta karun ya di sini ya? Apa itu? Wow. Ini ada mainan alat kebersihan adik-adik. Nyangkut di sini. Wah kakak menemukan harta karun yang bagus. Kita ambil. Oke. Okay. Mana lagi? Adakah harta karun lagi? Wah, ada apa itu tersembunyi di situ? Oh, ada boneka Doraemon. Warnanya biru. Ada mainan bola juga. Warna-warni, warna pink, warna hijau, warna kuning. Di mana lagi harta karunnya ya? Apa itu Adik-adik? Warnanya kuning. Sepertinya itu tas. Oh, ini ada mainan putri, mainan peri. Warnanya pink dan ungu. Tasnya cantik sekali. Ada gambarnya. Apalagi ini Adik-adik? Oh, ini ada mainan mahkota peri dan tongkat peri. Oke, Adik-adik. Wadah Kakak udah penuh. Video kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.